Hello amazing people! Perkenalkan, kami dari Dream Action. Saya fos Saya Takti. Dan gue Manda. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat karena kamu sudah mengambil pilihan yang tepat dan bijaksana untuk lebih mengetahui tentang dirimu, dimana di luar sana masih banyak yang belum kenal tentang dirinya sendiri. Yes, kami dari Dream Action mau membantu kamu untuk menemukan karir impian yang sesuai dengan personalitymu mengenali personality dirimu agar kamu bisa mengembangkan dirimu, berkarir dengan perusahaan yang tepat sesuai dengan nilai-nilai hidupmu, tumbuh dan berkembang, sesuai dengan skill dan kemampuan terbaikmu Mengapa karir? Ya, memang jika kamu yang saat ini masih berencana untuk melanjutkan pendidikan baik itu ke jenjang S1 ataupun S2 bahkan S3 namun setelahnya apa? Tentunya berkarir, oleh sebabnya mengetahui karir yang tepat untukmu jauh lebih penting dan bermanfaat untuk kehidupanmu dalam menentukan pilihan hidupmu ya, dimulai dari menentukan jurusanmu berdasarkan karir yang tepat untuk dirimu dimana pada waktunya kamu-kamu akan berkarya dan berkarya, memberikan yang terbaik dari dirimu agar memberikan impact untuk sekelilingmu, bahkan dunia. Tujuan awal Dream Action pada saat men dream talent adalah agar kamu lebih mengetahui tentang dirimu, baik dari sisi psychometric, personality, thinking style, bahkan sampai working style, yang setelah kamu menyelesaikan semua kuisnya, sampai progress bar menunjukkan angka 100%, tentunya kamu akan lebih mengenal dirimu, bahkan sampai nilai-nilai hidup yang sesuai dengan dirimu. Hmm. So, akan lebih mudah untukmu mengembangkan potensi terbaik dari dirimu. Tentunya menemukan tujuan hidupmu dengan berkarya di perusahaan yang memang sesuai dengan nilai hidupmu. Dan khusus untuk kamu yang masih di bangku sekolah, baik itu SMA atau SMK, kamu akan lebih mudah menentukan pilihan hidupmu. Karena dengan career, Talent akan membantumu memperlihatkan jalur karir yang memang sesuai dengan dirimu. Agar kedepannya, jika memang pilihanmu untuk berkarir, kamu akan menemukan karir yang tepat sesuai dengan dirimu. Dan jika kamu mau melanjutkan jalur pendidikanmu, kamu akan lebih mudah menentukan jurusan yang mau kamu pilih, tentunya di universitas terbaik pilihan. Why Dream Talent? Pertama, Predictive. Dream Talent memiliki kemampuan untuk memberikan rekomendasi yang akurat terkait karirnya yang tepat untuk kamu. Berdasarkan data yang diolah, sistem kami mengukur dan menganalisa data psikometrik dari setiap quiz dan games yang anda selesaikan, untuk memastikan hasil yang akurat. Kedua, built for career. tim Talent didedikasikan untuk membantu talent yang tepat untuk menemukan karir yang tepat tentunya dengan perusahaan yang tepat pula. Karena, hidup roh untuk kerja yang tidak berarti, yang tidak sesuai dengan nilai hidup kamu, dan kami memiliki cara untuk membantu menemukan karir yang sesuai dengan skill dan passion kamu, dan tentunya perusahaan dengan kultur atau nilai-nilai yang sesuai dengan personaliti kamu. Ketiga, backed by science. Tim Psikologi kami terus melakukan pengembangan berbasis riset memastikan diri menjadi semakin baik, tahun demi tahun, Alat ukur kalian mengalami berbagai proses riset untuk mendapatkan hasil yang valid, terpercaya, dan tentunya prediktif. Jadi gimana sih caranya? Tenang aja, caranya gampang banget. Yang pertama, kalian tinggal akses nih link di bawah ini www.dreamtalent.id dan kalian tinggal klik Take Quiz untuk menyelesaikan semua quiz dan games-nya. Dari personality, untuk mengetahui pribadi unikmu seperti apa sih dari 30 aspek. Kemudian thinking style, untuk mengetahui bagaimana sih cara kamu untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Dan kemudian working style, untuk tahu bagaimana sendiri pribadi kamu untuk membuat kalian kamu menjadi semakin berarti. Dan setelah semua quest kalian selesaikan sampai 100%, kalian akan mendapatkan 3 gambaran persona dari tiga toko besar. Yang paling sesuai dengan pribadi kalian. Dan gak hanya itu aja, dengan kalian menyelesaikan semua tesnya sampai 100%, kalian akan mendapatkan Laporan secara psikometris dengan sangat lengkap mengenai diri kalian, dan kalian akan juga melakukan rekomendasi di career tone mengenai kayak apa sih yang paling cocok dengan kalian. So jadi tunggu apa lagi? Kerjakan sekarang dream talent dan sebarkan kewerbaikan ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa memaksimalkan potensi diri mereka. So selamat bersenang-senang Heaven dalam mengerjakan setiap quiz dan gamesnya dan pastikan gadgetmu terhubung dengan jaringan internet. Have, have fun, fun. Oh. let's be amazing. Yeah. Yeah. loh, kok belum di sisi tesnya kan gampang banget kan tinggal akses aja link di bawah ini www .id. Aku tunggu ya tesnya. dadah!